Enggak terlalu tergantung banget dengan marksman yang bermain sebagai goal planner dan ya ini pick yeah. yang bisa Therefore masuk coba dulu yeah. Yeah. Lebih bisa mengunci link sekalian mm -hmm. daerah juga bahkan kalau dikagetin ya dia lompat dari dalam rumput dikagetin daerah nggak sempat bereaksi mm -hmm. tapi for why eh for who salah buat siapa cowoknya Nah Flavika kok aku feeling kabuki ya kabuki ka atau ya, kita gak ada yang tau, gak tau, gak tau, gak tau, gak tau, gak tau, gak tau, gak tau, gak tau, gak tau, gak ya gak harusnya ya, tau, gak tau, gak tau, gak di Nino bukan di Pai? Bukan Pai tetap pakai gak kaya okay, okay. Nah, kan tau, Kaya, tau, gak tau, gak tau, gak tau, gak tau, 1 menutup one one betul menutup col betul mm -hmm. mungkin yes <laughs> jadi aura mau gak mau mereka mungkin bisa agak sedikit menahan si hero hero dash mereka apa ya brody kah brody brody sustain juga bisa berat sih ada rupi ya hmm, Tadi alterigo draftnya kuat bagus banget loh ini betul. bagus banget ini draft counter banget dan kita lihat last pick ya ada tim Aura Fire, Patrick untuk Kabuki. Berarti tetap masih di tangan dari seorang sedikit permainan yang luar biasa di arah tengah. Bakal coba diganggu. Fast Sager mau tinggal diam. Tapi untuk sisi, -sisi lainnya seperti biasa. Mau coba untuk bermain dengan surprise effect. Bodiva mengganggu pergerakan dari tim Aura. Kali ini benar-benar harus mundur, Momocan. Eh, dibunguh mundur oleh Leo Murphy dan Jia. Bahkan dari udil oh, juga mencoba untuk mengcover cover Purple buff untuk Sally Boy. Sementara High kali ini sudah mulai bersiap di area rivernya. Mencoba untuk menabrak box Shield ini itu yang sudah mulai dibuka. Dan bahkan hanya memberikan poke damage aja. Sementara Leon Murphy berada di garda paling depan kali ini. Sally Boy mulai oh, datang dan bahkan ditamankan Hai. oleh High Dari Little Wonderer-nya. Oh itu agak sedikit masalah sih kalau menurut aku pribadi. Karena tadi adalah Bung Time. Siapapun yang dapat. Taurat atau Altering itu rugi banget. Waktu lama banget yang ada berputar di arah river bawah. Hmm, mainnya terlalu berhati-hati banget uh -huh. ya dari kedua tim dan dari Godiva. Wow. Berhasil untuk mendapatkan, diambil ya sama Godiva. Diambil, diambil. diambil. Celi boy kali ini enggak punya retribution. Uh -huh. Lihat, bakal coba di bakal coba dimasukin karabuz tapi lihat Godiva. Almost is never enough. Godiva ngabrasi beberapa kali satu bullet pop. Godiva akan menjadi first blood untuk kali ini dan sepertinya nggak bisa bergerak kemana-mana. Uh. Godiva masang first, first blood spot. oleh mantan tim Sadboy Esportsnya. <laughs> ya, dan nah, bahkan meskipun dengan yang satu bullet revive, tidak bisa untuk menyelamatkan diri dari seorang Godiva. Terlalu jauh juga dari cover hour pemain dari Aura Fire dan kali ini bakal reset lagi dari Aura Fire. Setelah ada first blood yang jatuh ke tangan dari tim Alterigo. Oh lumayan bojong di area top lane pertukaran satu untuk satu untuk dia. Ada gold buff. ingat Sally memiliki satu battle buff. Rotasi bisa dibilang dari seorang high agak lebih cepat untuk mendapatkan satu battle dan menuju ke arah tartomnya Gimana Opong dan juga Watcher? Ya ini yang paling penting sebenarnya adalah di top lane-nya. Di berhasil untuk memukul mundur ya, cow mm -hmm. Yang memang harus bisa membantu juga rekan-rekan yang lain yang berada di area dari midnya Jadi untuk sementara waktu ini masih 50-50. Untuk keduanya tinggal siapa yang akan melakukan inisiasi ke dari turtle yang sekarang sudah disentuh oleh tim Aldrigo Oke, okay. okay. love ya depan paling menjadi pilihan bakal coba disabar begitu saja tapi ternyata Flavi masih mau lebih yang dituju Jamal Udil ditutup dan belum dengan double press dapat Flavi kali ini akan coba ditumpangin. duel dengan on point Flavi still survive tapi ternyata satu pada defense menancap ke tubuh dia Rabu setengah. <tuk> iya tapi sebenarnya dari Hai masih mencoba untuk mengejar karena seorang Seliboy dengan satu buah dari uh, Peshager mencoba untuk mengcover tadi Bastiannya ini gak mau terlalu di-overcommit juga karena mengingat Silly Boy masih punya purple masih punya energi yang cukup untuk kabur dari kejaran high dan juga Face Masih Meskipun tadi dari harganya udah konek ya. Iya, untuk ada pedang di sana ya. Bum, mm -hmm. ya? Iya, Iya, <laughs> dan masih untuk riset, tapi kemenangan kecil ya tadi untuk Aura Fire. Um, kalau kita lihat memang ini dari kedua-duanya mereka gak mau untuk menyerahkan objektif netralnya. Yaitu turtle. Yes, sama-sama gak ada yang mau inisiasi di Momo-chan. Tapi di Arab hmm. bottom lane Kabuki tidak terlalu menang juga. Ini benar-benar fifty-fifty, masih kayak tarik ulur gitu ya? Ji, tarik ulur gitu hubungan. Lebih pasif dan mungkin aura. Mau mencoba untuk memasakan bahwa game ini ke arah sampai late game karena ya, mereka punya marksman, mereka punya Bakabuki, Ya, nantinya kalau udah dapetin item yang cukup untuk kan, dia bakal join. Dan Fluffy kali ini yang mencoba untuk nahan pergerakan nge-zoning player dari Alter yang mencoba untuk mengkontes ke area turtle-nya. Ya, walaupun tidak terlihat Vice tapi ingat Vice bisa datang kapanpun, dimanapun kalau mau, delivery sukses. Kita lihat, Salih Boy ini beri Cowboy. Gak dapat pop-up, lakukan anti-fight. Capus soft let ready to be on point from Salih Boy. Coba masukkan depan, satu pop-up tempat. Rampir didapatkan, tapi gak bisa mendapatkan apapun. Leo Murphy masih bisa dilindungi di World Manipulation. Satu buat dunia termanipuasi. Menyelamatkan seorang Leo Murphy, tapi high masih mau lebih tabrak gaming dan bahkan tiga hari dapatkan didapatkan di pasnya, Link tanpa baku buff bagikan aku tanpa kamu. diamankan amankan oleh yes. Tapi jangan lupa juga tadi ya dari um, yang dipakai ya mm -hmm. skillnya ini. Satunya kan pakai emblem sawi ya, Demon Slayer ya, yeah. ya style-nya. Yang satunya pakai ikon kaseuf plus. Loh. Mm. Ya jadi bukan sawi, bukan objektif tapi lebih ke arah untuk Memberikan damage tambahan lagi. Bener. Hmm, bener. Dan ditambah lagi yang dapat Vesager. Vesager tanya ya? Vesager. Iya. Bukan seorang high. Bukan ataupun Sally Boy, tapi ini beberapa detik kedepan akan menjadi sebuah hal yang berat untuk Sally Boy, di Miracle Boy. Dia harus menunggu beberapa detik ke depan berapa menit bahkan bisa dilihat. Tapi dia juga. harus rotasi, dia harus tetap farming. Mungkin bisa coba ambil jungle terlebih dahulu, hmm. tapi nggak bisa terlalu joint team fight yang benar over commit banget sih dari Sally Boy. Oh. Ya, dan satu lagi ini kan hero-hero tubuh semua ya, ya. Yang, yang dimiliki oleh... War uh, Fire. Dan pos, benar. <laughs> <laughs> Padahal pake killings, ya Ji? Ya? Pake killings, udah pakai penet loh. Oh, Oke, okay. dan kita akan langsung saja masuk lagi ke dalam in-game ya. Dimana Sally Boy tanpa purple buff. Tentunya ini bakal bangkan sedikit dari sana Sally Boy. Tapi Kabuki berhasil untuk mendapatkan gold buff-nya di area bawah. dan Masih tarik ulur juga dengan Nino, tentunya. Oh, nice. Sementara dari Kabuki masih dengan ini birunya. Kali ini gak mau terlalu gegaba. overcommit juga ke arah sana Nino. Dan di area atas juga masih cukup adem ayam ya kalau Betul. Di atas ada ayam, tapi menurut um, menurutku di sini Pai lebih pegang peranan penting ya. Karena hmm. dia bisa tiba-tiba nggak ngaitin Fluffy. Gitu, bisa ya. motong tiba-tiba sih. Bisa keluar, kasih Specter step dengan bantuannya si um, Sally Boy nanti misalnya ya. Uh, dia potong dan dia bisa naik ke atas juga. Uh, satu hal yang kita bisa lihat di sini dari tim Aura Fire. Mereka udah taro Godiva standby di arah bottom lane. Just in case ada tim fight bahkan coba dipaksa di arah turtle, dia udah siap di sana. Mm -hmm. Sedangkan ada seorang Flavi terlalu offside, apa akan dipaksa? Nino flash shot, akan dilock. Surprise check Bapak Ibu. akan disukar dengan satu buah Fluffy. Tapi Hai untuk membantu. Lihat, ini definisi keberadaannya. Sangat-sangat penting sangat untuk tim musuh. Hai masuk ke arah belakang. Bucara lebar piring. Satu fans dari everybody. Ada Angel di sana. Warpillersers Boy, bahkan udah dibuka. Warpillers manipulationnya yeah. Ditutup begitu Diambil? saja. Dan oh, di enggak. sisi lain, lihat telepon American Boy. Sudah pasti satu buah Parthel Buff. Dua Franken-Dermis. tidak ada yang melihat. No follow-up. Leo Burby still survive. cat bahkan... Leo Murphy melakukan riko ke di depan sana. Tapi malah ditabrak balik begitu saja, masih bisa bersurvive oh. dari Leo Murphy. Tapi Pai oh. masih punya pelikan, namun tidak bisa untuk menyelamatkan hidup dari seorang Pai. Dan harus sumpah satu pemain dari Alter Ego. Tak kira tidak ada point kill di depan sana, tapi nampaknya kali ini kita lihat berhasil mendapatkan satu dengan peluru tembakan terap. Bisa banget. Alright, kita bakal langsung menuju ke land. All done, wah... Ini nih gelap gulita ini yang kita suka everybody gitu Alright, kita lihat gelap gulita di arah mapnya terbuka atau tidak ke posisi tidak ada karena tidak ada sama sekali momocan yang bisa tahu keberadaan ini berapa darah dari turtle. Ada baiknya mundur deh bosku gitu. Eh e, sementara kali ini dari Seliboy yang masih berfokus untuk farming terlebih dahulu. Kalau dilihat dari segi net masih nggak terlalu berbeda jauh ya yes. antara Hai dan juga Seliboy. Jadi masih cukup simpel nih kok. Iya, tapi Hai itu loh Second itemnya dia langsung Blade Armor. Oh, iya. Molten Essence Blade Armor akan mengurangi lah e damage yang diterima nanti dari Sally Boy. E itu yang bikin bonyok, Bung. <tuk> Dan Wah, Retribution enggak. berhasil enggak, enggak, enggak. dengan suara Sally Boy. Fluffy, kali ini belum ada flicker, mencoba untuk memasakkan Sally Boy di depan sana. Hai, mencoba untuk menutup satu bawah warna dimulai. Ternyata-ternyata kalau dipaksa. Berhasil menutup. Udil gak ada cover lagi. Memilih untuk mundur. Sally Boy, what oh no. are you doing? Dia sendirian. Dia sendirian kali ini mencoba untuk masuk ke arah belakang. Tapi ternyata untuk menetralisir si Iya untungnya masih ada defensive juga yang bisa diambil oleh Orang Sally Boy. Dan masih bisa survive hampir aja. Berculik, tapi kali ini dari Nino, meskipun dengan Flameshot-nya tidak mampu untuk mencuri gold yang sedang dicicil juga oleh High Dan kali ini bergerak mulai ke area atas. Ini udah mulai ada pertukaran lane juga ya dari Nino. Oke, okay. karena bisa kita bilang di sini Nino agak sedikit teragal ngomong uh -huh. seorang Kabuki. Dan Kabuki udah dapatin satu-satunya juga di bawah. Iya, yes, sebentar banget. Tapi di sana, Pai, ada aura Flappy yang bangun dan Lihat, Wealth Dragon, dan kali ini agak sedikit terlambat. Flicker, Rimas Flicker. Masih bisa. Apa terjadi Flappy Agak sedikit dilambat ada Phil yang di sana Raf tidak terlalu membuat Liam kebasahan Damage yang dimilikinya belum terlalu masuk. Belum terlalu impactful kali ini, Momoshan. Iya, yeah, sementara kali ini masih ada satu budget pun juga dari seorang Flavi di ditabrak. berapa jenis di connect. Dari seorang Haiden, bahkan Leo Murphy tumpang di lini depan. Tapi sementara itu kali ini, lihat Fluffy-nya juga akan menjadi pertukaran satu-satu. Nino mulai masuk dengan adanya yang mau di post. kali ini karena terkena damage dari Tourette juga di area mid, kawawa. Lihat <tuk> shotgun-nya, Bung. Wesker, Wesker jarak dekat. Wesker jarak dekat langsung ditelan tadi oleh Nino sendiri dan ini dia apresia dari orang Fire. mereka leading mereka tinggal mengamankan objektif mereka juga dan. Tempo balik lagi sih Sekarang kalau kita lihat ya Permainan dari minggu ke minggu Untuk MTL di season ke-9 Sudah mulai mengarah ke objektif semua Objektif semua Classy match 3 di dalam point kill Goldnya juga tidak terlalu jauh Untuk di menit yang ke-9 kali ini Hanya 1.800 gold Dan bahkan dari tim Aura Fire Mereka ada satu orang di depan sana Sally Boy dengan Cowboy Jangan sampai ketahuan Tapi kalau bisa lihat dari soft skillnya Sally Boy ini nggak ada satu buah Petrify ya Yang dimiliki dari seorang Godiva Godiva bakal cepat dibalaskan Nggak ada lagi satu tidak bahkan hilang begitu saja. Stample soplane bersama dengan satu baris. Dibuskan desa on point. Lavi memaksa mendapatkan satu buah. Dua yang terlalu keluar. Oh, Ditutup. Yeah. Satu yang terakhir. Sali-lalu beri keboi. ditangkap dan bakar kabuki damage-nya. Kabuki. Oh, no. I'm not the out point. Flicker masih bisa didapatkan. Tapi ternyata third out play. Mm -hmm. Dibar play Tersisa high. Bersama dengan face. Sagar, can you do it? Survive kali ini. Aura fire. Iya, yeah, masih mencoba untuk bertahan di area atas. Setelah kehilangan tiga pemain. Di mana ini demonic per yang benar-benar ngejar ke arah Kabuki juga. Dan Celibu yang berhasil untuk dapetin double point-nya menutup pergerakan dari Aura Fire yang tadinya di awal ini benar-benar disetir banget sama Aura Fire. Tapi kali ini, Lord Dilepas. langsung ngamanin, diamankan oleh E Esports dan Aura Fire. Tentunya mereka nggak bisa mengkontes Lord itu dengan cepat. Oke, okay, Gaudy Farah untuk Leo Murphy. Tidak terasa geli-geli saja. Dan bahkan dari Alterigo kita lihat Leo Murphy benar-benar terlalu. Thank you, bung Yes, dan yang pasti buat kalian semuanya diundang yes. untuk um, 515 nih. Akan ada 515 M World yang wow. akan segera hadir. M World? Apa hmm. itu? Selamat menonton oh. oh, Oke, okay. <laughs> ditunggu saja ya pribadi. <laughs> Iya e, dan kali ini kita ngeliat juga dari pergerakannya orang Fire yang harus terhenti karena Lordnya juga udah mulai berjalan ke area atas. Masih Lord yang pertama di 11 menit kita yang pertama tentunya masih cukup mudah untuk ditemukan tapi yang memang sulit adalah Alter Ego. Mereka udah coba untuk lakuin situ di area bawah, di area matenya dan bahkan mungkin Lordnya akan di cover juga ke area atas. Bahkan dia nggak mau sama sekali turet di bottom itu menjadi incaran para dari tim Alter Ego satu informasi telah diberikan Hai bisa di oleh seorang Saga iya dan masih bisa untuk di Defense dari Lin ya, kali ini Mekipun harus tertinggal satu turut juga dengan perbedaan yang tidak terlalu berbeda jauh sebenarnya. Ternyata namun, Turet dia remet berhasil ditumbangkan oleh seorang Nino kali ini. Alright, tapi lewat sana, Flavy, nomor flikar, uh, Ruka memasak, harapan arpobab, Gwadiva, melakukan flanking, Ayo pada Tadi keluarga, tapi lewat di belakang sana, langsung tiba-tiba subscribe, subscribe, draft win! Berhasil menampakkan satu, Di depan sana bakal lihat Dino Struggle Israel Dua hilang dari tim Alter Ego Flank from Godiva. kali ini bermain dengan cukup baik. Lihat belokan mautnya. Cicicicicidar. Iya, eh, tiba memotong waw. dari sisi kanan bawah. Dan itu gak di-spek juga di oleh Alter Sports. Dan kali ini Hai pun langsung melakukan menculikan ke area objektif. Buf yang harusnya diamankan oleh Sally Boy. Yes, dan Hai juga tadi sudah berhasil untuk menyelesaikan satu buah Guardian Helm. Oh, Baru oh ada Sally Boy. Oh, wow. Oh, oh. Duel of Dragon from Fluffy. Berhasil mendapatkan satu buah Sally Boy. Okay. Um, Ada mereka boy, sampai tercengang. Oke, itu kepikaf lada tiga orang langsung dari Aura yang sudah bersiap-siap juga jadi sekarang Aura Fire mereka kembali bisa bermain objektif ya. sempat kehilangan uh, momentum mereka, tapi untungnya mereka berhasil Tari -tari -tari. untuk ngembalikin keadaan. Um, dimana ini membuat mereka lagi sedang di posisi advantage. Alright, sekarang mereka diungguli lagi dengan adanya. Satu buat turret yang akan mereka dapatkan di arah penguklan. Masih berada dikasih depan. Dan trigger perang Nino. Destroyed. Tapi ini kayaknya Nino harus benar-benar sadar. Kalau terkadang mm -hmm. trigger yang dilakukan oleh tim Aura Faire itu sengaja buat Nino masuk. Abis hmm. itu udah gak ada yang gerak lagi. Betul, betul, betul. Cuma cow-nya masuk, senfuk ada belakang. Nino masuk dua kali. Dan udah. Ditahan di sana. Jalan kaki dia pulang. Jalan kaki. Jalan kaki. Udah gak bisa loncat ya. Dan kalau melihat pergerakan dari Fai juga ya. coba untuk melakukan sklipus biar ya. Bahwa ini juga sebenarnya sempat. Dipantau oleh seorang facehugger Dan masih ada speedpast juga yang bisa dilakukan oleh Tim Alter Ego Sports sendiri Sementara Lord yang sudah mulai muncul juga Di menit yang ke-13 kali ini Akan coba dipantau terlebih dahulu Dibuka dulu mapnya biar terang untuk kedua tim dan sementara Silly Boy masih berfokus untuk mendapatkan portal nya Tidak Lihat. mau tercuri lagi. Lihat ke lagi-lagi masuk ranking, yeah. Tapi kali ini tercium bau busuk aromanya. Karena dia <laughs> gak pakai axe. Dan tentunya untuk kali ini, damage terbesar masih dimikian oleh seorang Udil. Yang dari tadi benar-benar bisa menyelamatkan diri. Dari tadi memberikan impact yang besar di dalam team fight mereka. Nah, iya, sementara kali ini Leo Murphy udah peka banget terhadap pergerakan dari Aura Fire. Odil pun juga sudah mulai datang membantu memberikan poke damage Lurt yang bakal diriset begitu saja. Sementara Hai membuka kali ini Goripa bakal coba untuk memotong dari sebelah kiri tapi terdengar dari pelari coba untuk maju dan bahkan dari orang masuknya kenal dua pemain sudah dibekali di rompi pelatihan dari sisi lain lihat muncul satu sebuah rove dari seorang Goripa namun ternyata Nino paling depan mengincar karena Kabuki, mereka masih bisa berfuck. Namun ternyata tidak terlalu lama karena Pai, dia akan menumpang ke orang Kabuki. Oh, right, tapi ternyata di sini hai. harus tersetak. Tidak bisa terlalu lama untuk bertahan. Kabuki masih bisa menukar dengan satu bola sele dari Manicoboy ini. Tandanya mereka tidak bisa melakukan lor. Mereka tetap harus reset. Walaupun dua poin kill mahal di tangan dari tim Alvergo. Yes, reset, tapi ya itu adalah momen yang sangat bagus juga. sih Karena di momen yang... Kabuki ya, satu kotak HP, aja. jadi masih sempat uh -huh. buat dapetin Seleboy sendiri dan Aura Aedes. Mereka berhasil untuk ngereset, tapi sama-sama kita mau lihat bahwa dengan objektif play seperti ini, siapa yang akan lebih bersih nantinya ya, untuk bisa bermain. Tapi dengan adanya Pauvius, sebenarnya ini memudahkan juga trigger dari Demonic Force. Karena Demonic Force, di trigger dibantu. Dengan kehadiran dari Ruby. Iya. Yes. Yeah. Dan itu yang membuat dari Sally sebenarnya bisa masuk kapan aja? Untuk ngecicil mungkin hero-hero uh, yang udah tipis banget nih. Mm. Ketika tempat-tempat oh. dibuka dan kabuki untungnya masih punya satu buah flicker. Tapi flicker, riba flicker oleh seorang pai juga. Hmm, ini tandanya bisa kita lihat satu hal. Siapa yang... Berhasil untuk mengincar mm -hmm. Planking tanpa terlihat sama sekali. Mungkin dia yang kemarin dengan ke dua kali. Tadi Godiva, hmm. sekarang Pai. Lihat gak, pai, tadi di rumput sini nih. Persis yeah. di tempat Godiva berada. Dia tunggu semua segala macam baru dia masuk arah belakang, Bung. Oke, okay, dan udil sekarang ya dengan Impure yang dipakai oleh dia. Um, Enchanted Talisman Magic Shoes. cooldown-nya udah dapet. Ice Queen juga udah ada dan tinggal item defense. Belum ada item attack di sana. Jadi okay, laut travel um, Dia harus berhati-hati sih. Alter ini cuma ngandelin dua sebenarnya. Dairot uh, dengan Iya, yeah. dan juga link ya. Dairoth-nya possibility yang seperti coffee tinggi sekali loh. Sangat sangat no purify gaming, tidak ada petrify. Tapi satu, mungkin kelemahan dari Aura Fire sekarang ada tidak ada follow up burst instant damage. Betul. Dari Fesager seperti biasa. Jadi si. Kan Godiva ini benar-benar satu tiket saja, Mama. Mm -hmm. Do or early it? Eh, kalau dia dapat momentum yang pas ya, ngekatnya yang nggak pas ini bakal sedikit sulit buat orang fire karena face hager. Dia pakai hero yang udah pastikan untuk nge-cover junglernya, atau mungkin damage damageilenya nanti. Jadi dia nggak bakal bisa join team fight seperti biasa dengan Lilianya, atau mungkin dengan Farnsienya, tapi lebih nge-cover gimana team fightnya lebih sustain untuk orang fire. Oke, okay. Melafi ternyata bakal coba di commit masih bisa mundur ke arah belakang masih bisa bertahan Miss from Pie kali ini salah satu yang berbahaya soft skill terlalu banyak di arah Lord tanpa kelihatan oh di daerah bottom lane kali ini bakal coba di follow up oleh Sarceli boy dan Mira boy wow. wow ya itu Pembuangan Sword Skill yang banyak banget. Dan itu mahal banget. Dan membuat dari High-nya juga, dia bisa join team fight kapanpun ya. Apalagi melihat item yang baru dibeli juga. Tadi ada Twilight Armor. Twilight yeah. Armor untuk High sendiri ya. Dia mm -hmm. akan lebih tanky lagi tentunya. Dan kali ini dari Lord masih dipoke juga oleh kedua tim. Ini right. belum ada yang mau troll over commit. cari oh. momentum dari oh. Sally Boy di area bawah. Jangan sampai ter -pick off tentunya. Tidak mau ter -pick off lagi seperti sebelumnya. dan bahkan Gofa yang mencoba untuk mengejar ke arah Seri Boy ya, juga sendiri, tidak mau kan? iya. sudah nggak bisa di one v one sih itu di bawahnya, mm -hmm. konyop, konyop, Konyop banyak ya, Bonyop, ya. Iya. ya dengan HP juga HP pool dari High sendiri ini sudah hampir di angka dua belas ribu, itu banyak banget loh, plusnya lagi dia punya Blade Armor, Yes, benar banget Blade Armor yang benar-bener menyulitkan dia, tambahkan di sisi lain kalau dia di tim Aura Buyer mereka agak sedikit lebih cukup jauh, High Leo mundur ke arah belakang, informasi telah diberikan tadi ada seorang Leo di depan sana. akan okay. coba di commit, coba ditabrak, tapi bukan Leo Murphy bukan pilihan utama. Mereka tidak mau lagi untuk melakukan greedy pick-off terhadap sih Malter Ego Ispo. Eh, ini mungkin coba bait lebih dulu ya dari orang Fire sendiri. Coba untuk men-trigger semua resourcenya yang dimiliki oleh alterigo dan yang harus diperhatikan adalah keberadaan dari Pai sendiri. Tapi Fluffy di area depan udah menendang ke arah seorang Udil. Bakal dipisahkan di fight kali ini. Sementara Leo Murphy di area depannya. Mencoba untuk mengkauh perkas Tidak ternyata dia harus mundur. Dan bahkan Lordnya masih bisa diamankan oleh seorang Hai. Oh, oh, oh, oh, oh. oh tim nya Nina berada di depan harus tumbang kali ini. Demakan ada Harga masuk. Gara seorang Hai, Leo Murphy harus mundur. Bersama dengan pemain pemain dari Alter tidak mau dikasih pulang. Tau jadi yang dapatkan dari Hai. Mencoba untuk memberikan poke terus-terusan ke arah tiga pemain dari Alter Ego Ispon. Oh my god, Fluffy tertangkap. I'm a fan dan Fluffy still survive. Duel terang, terakhir yang akan ditutup. Di oh sisi lain, Udil, what manipulation-nya? Oh, berhasil ditutup oleh solo Fluffy, dan Fluffy still survive, kan kandung. Udil, Udil, Udil, mengikat kakinya. Ber dan seri-mahansara, seri, lihat satu tembakan terakhir. Oh no. Yang berhasil karena survive. Dan serangan Sally Boy, The America Boy, dan The Bottom Land. Coba untuk mendorong, Raffaev telah dikeluarkan Godefone. Dan berhasil menutup, pergerakan Udil dan bahkan Godefone teroutplay! Oh, no. Teroutplay! Aya, Udil, make play! Sally Boy, The Miracle Boy, The Basem Land, berhasil menerima satu mua face wave! Terlalu memaksakan sih menurut aku dari Aura Fire ketika mereka udah dapetin lortenya. Mereka tidak terlalu muka juga terhadap Minimank. Di mana Sally Boy nge-push di area bawah? Dan dua tumpang juga antara Fluffy dan juga Godiva, oh. iya. iya, Ini lebih karena alter ego sih. Mereka bisa nahan tadi dengan hanya tiga. Tiga. tarik ulur loh Benar, itu. tiga hero juga tadi yang bisa bermain-main di sana sedangkan ini memberikan keleluasaan untuk Selibo yang memang kalaupun dia harus ikut tim fight ya masih 50-50, mending dia split push dan itu terbukti tadi. Satu base turret di bottom lane milik dari Aura Fire berhasil diambil oleh Altrigo Esports. Itu harga yang mahal, benar. Dan hmm. juga yang kedua adalah Lordnya tadi, itu adalah Lord Evolve. Yah, sia-sia. Yeah. Lord Evolve gak dapetin base turret Samsung. Nah. Sama sekali. Ya, yes, sama sekali. Dan bahkan mereka kerugian yang cukup besar karena kehilangan dua personil juga. Meskipun ditukarkan oleh Sally Boy. Ya, yeah, tapi item dari God Divine ini sakit banget sih. Clock of Destiny. Iya yeah, kan? Holy Crystal Define Genius One. wow one-nya. Semua Damage. Dan ini tergantung dari inisiasi bagaimana yang akan bohong juga sih dari Aura Fire ketika mereka udah dapetin objektif, mana objektif oh. ini nggak boleh terlalu paksain juga. Harus bermain agak sedikit sabar kayaknya, tarik ulur dulu ya. Karena dari uh, Alter Ego Sport, mereka masih punya free space juga di area belakangnya. nggak cover Udil dengan sangat baik. Tapi ini terlihat di Boi. dan bahkan dua utri gendari telung Mencoba untuk dibalaskan kali ini dari Leo Murphy yang menahan di area depan. Godiva. Tapi ternyata dari potong di area belakang dan balkan. Ternyata cancel. Oh, Di-cancel begitu aja dengan ada satu buah. Dan orang dan bahkan Udil membuka satu buah remote manipulation tadi, Ji. Lihat, satu buah Shot Godiva tiba-tiba muncul dan Nino langsung auto shot Udah terkena dua orang. Tapi ternyata dengan satu claim Clamset menutup, langsung reset kembali. Tim fight jadi netral, walaupun dari tim Altrigo, mereka dirugikan dengan adanya jungler. Karena pemain dari tim Aurora bisa untuk memasang menuju ke arah Lord. Entah bathing, entah beneran komit. Who knows? Ya, tapi ini benar-benar sih, Udil yang make play hmm. untuk Alter Ego yang membuat mereka masih ya. bertahan sejauh ini. Iya, iya. Ya. Itu kalau gak dari manipulation, dia nggak jaga positioning, gak di cover. nih. tentunya agak sedikit sulit untuk Alter Ego Seperti yang kau bilang, ya sebenarnya damage dealer-nya antara dari celibat dan juga pay nantinya. Tapi kali ini Udil sepertinya udah mendapatkan pundi-pundi yang cukup ya, untuk mendapatkan item damage tentunya. Oke, okay. <tuh> tapi ini benar-benar impact. Yang terlihat dengan sangat jelas tanpa ada follow up dari seorang Vesager hmm. inisiatif yang mereka lakukan. Terkadang agak... bahkan berkali-kali hmm. tidak menimbulkan hasil. dan menimbulkan kerugian untuk tim Aura Fire. Agak sedikit berat ya? Dia. Yes, benar banget. Dari, dari facehuggernya gak bisa memberikan deal damage. Dia hanya hmm. bisa melakukan coverisasi, memecan Kasih efek slow dengan pop string juga. Dan bahkan dari harganya yang konek ke arah high kali ini. Ditangkap dari seorang udilnya. Kak, enggak ternyata. Dengan satu buah. Emang pendidikan Murphy mencoba untuk mengharap gerakan. Tapi kabuki di area belakang nih. Virunya konek cara udih nila tumpan dan bahkan ada pertukaran dari Boy datang atas toplet ngejar karena gara revas double kill diamankan masih mau lebih oh. dan bahkan satu buah. Oh. face oh. agar kali ini yang bakal coba dikejar Celly Boy the miracle boy mematahkan pergerakan dari Aura Fire dengan triple kill triple kill looking for me akan kali ini akan jadi one strike push tapi masih memiliki seorang Flavi Masih ada Hai depan sana. Lihat Sally Boy Boy tiba-tiba datang kita. Segalanya berubah. Aura Fire terlalu terburu-buru. Berada bukan Benji di base turret. turret Flavi harus berdua. Satu oh. buah turret ditabrak begitu oh, saja. Mopi-mopi. Terbakar pelikun masih bisa diselamatkan. Leo Bibi belum pecah. Tapi Hai Damage jangan terima. Terima kasih banyak. Wipe out. Oh, Serigo. Take the camera. Oh. First game. Oh my God. What a epic comeback from. Alter Ego Esports. Membuktikan. Mereka bermain dengan luar biasa. Pressure yang dimiliki. Tapi ternyata. Aura Fire. Belum bisa menutup ini. Dan satu poin. Mengamankan Alterigo Ego. Menuju ke arah babak. Playoff. Wow. wow. wow, wow. Nih luar biasa banget dari Alterigo, Mereka. Punya Udil tadi. Yes. Yang bisa menahan. Dan ketika Udil yang dijadikan target tadi. Terlihat bahwa oh, Aura Fire. Mereka nyerang ke Udil. yes, yes. Dive in banget. Apalagi Kabuki tadi. Mm -hmm. Kabuki langsung tembak.